kamu budoyo Rahayu Sagung dumadi kali singkat betul ing sambikono. jumpa lagi bersama kami si berital berkutut di channel the SPP TV sebelum lanjut jangan lupa untuk kancing buaya. Kancing iya, saja? saja, Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang mantra ilmu pengasihan perkutut putih versi kedua. Berikut adalah pemaparan kami. Agar Ndoro dapat memahami keilmuan ini, seyogjanya Doro menyimak sampai habis video kami. Dan jangan lupa mengaktifkan subtitle pada video kami.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 segan cinta serta sayang. Sedang versi kedua adalah kelanjutan dari ilmu pengasihan perkutut putih versi pertama. Karena ilmu ini berkesinambungan, mantra pengasihan perkutut putih versi kedua mempunyai faidah dan kegunaan yaitu supaya siapa saja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 dalam mengamalkan ilmu ini Doro diwajibkan untuk menghafalkan capa mantra dan harus hafal di luar kepala capa mantra carakan dalam adat bion jawa berupa bunyi kata ataupun kalimat yang diyakini memiliki daya kekuatan magis istilah capa mantra juga disebut Donga, sidikara atau aji-aji pengucapan capa mantra dapat ditujukan kepada Tuhan Dewa Dewi, makhluk jin, benda magis serta kepada diri pribadi ataupun orang lain praktek capa mantra dapat ditemui dalam hampir semua tradisi agama atau kepercayaan di Jawa dan juga kebudayaan lainnya dalam bahasa Jawa, istilah "capa mantra" termasuk "tembung saroja, yang berarti penggabungan dua kata yang hampir sama maknanya menjadi satu. "Capa mantra" berasal dari dua kata, yaitu "capa" dan "mantra", yang keduanya memiliki arti bunyi kata kalimat doa.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 Ilmu pengasihan perkutut putih biasanya ada dua jenis versus mengenai manfaat serta faedah manfaat. Mengenai ilmu pengasihan perkutut putih versus pertama dan kedua, dari ilmu pengasihan ini mempunyai keampuhan yang hampir sama, hanya mempunyai perbedaan pada kegunaannya saja. Mengenai manfaat ilmu pengasian perkutut putih yang pertama, mempunyai manfaat untuk pancarkan daya pesona serta karismatik hingga siapapun orang yang melihatnya bakal kagum. Ilmu pengasian perkutut putih versi yang kedua mempunyai manfaat untuk dapat mempengaruhi pikiran dan hati orang yang kita maksud atau orang yang kita tuju dapat menumbuhkan rasa cinta serta sayang pada kita. Umumnya, orang yang terserang ilmu pengasihan ampuh perkutut putih selalu teringat-ingat pada si pelakunya. Ilmu pengasihan ampuh perkutut putih yang versi kedua ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengasihan jarak jauh. Untuk keampuhannya, memanglah telah terbukti tak diragukan lagi oleh si pelaku yang mengamalkan ilmu ini. Berikut ini mantra ilmu pengasihan ampuh perkutut putih versus kedua. Neng ingsun Arab ngongkon sang perkutut putih, siro Arab. Kongkon cukut atine si jabang bayi, jantunge si jabang bayi, memarahi si jabang bayi, ke si jabang bayi, bayuwe si jabang bayi, angan-angan nih si jabang bayi, anjing aken ning sanubarine barine ing miring oy sandi turun lumah toko teman, toko taman, toko taman, toko teko toko teko toko teko toko teko toko taman, toko asih toko taman, toko taman, toko taman, toko